serta klik tombol notifikasinya, tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, vitamin bahagia seputar Leslar. Tentunya, baiklah, para sahabat dimanapun kalian berada, untuk mengawali perjumpaan kita pada siang hari ini, kita mendapatkan kabar dari L2W ya, untuk warga Konoha semuanya. Yuk, sama-sama kita diajak untuk streaming Solawat Jibril by Lesti Kejora Streaming setiap hari, bersahabat ya Semoga dukungan dan support semakin banyak Dari orang-orang yang tulus mencintai idola kita Di postingan ini pun Kita Salfok dengan kalimat Caption Yang dituliskan oleh L2W, bersahabat ya L2W mengajak untuk warga Konoha Ayo, gasgen, streaming setiap hari Yuk, sama-sama kita kompak sama-sama solid mendukung karya-karya terbaik dari idola kita Dan di postingan ini pun salvok juga dengan kalimat komentar yang diberikan Salah satunya dari Naurah, Anskor Gumoy mengatakan Semangat pasti Min, kalau selawat bunda satu pasti lebih dari lima kali sehari Semoga viewersnya melebihi covernya Nisa Sabian yang 2 juta selama 4 bulan Amin Mudah-mudahan sahabat ya Untuk viewersnya ini bisa melebihi covernya Nisa Sabian yang 2 juta selama 4 bulan Yuk bismillah, semangat terus, kompak terus tiap hari streaming solawat Jibril by Lesti Kejora Mudah-mudahan semakin banyak dukungan yang diberikan Kemudian persahabat disimak juga Kita mampir ke unggahan Instagramnya Dr. Puspa persahabat ya Dr. Puspa ternyata 7 jam yang lalu ini memposting foto bareng Abang L dan Dokter Nana Persahabat ya. Dan Salvo ekspresinya Abang Fatih. Ini sepertinya ekspresi nangis ya dari Abang L, Masya Allah gemes banget dan kita lihat slide berikutnya. Aduh, sangat menggemaskan dan slide ketiga lebih membuat kita semakin bahagia saat melihat Bunda Lesti. Allah banget ya semakin hari Penampilan semakin cantik, luar biasa, kita bangga dan pasnya kita selalu dibikin bahagia oleh Leslar Dan di postingan ini pun ada kalimat yang dituliskan oleh Dokter Puspa Satu, dua, tiga, sayang semuanya, Masya Allah Banyak yang sayang kepada idola kesayangan Semoga dukungan dan doa semakin banyak diberikan ya dari orang-orang yang baik Orang yang tulus, mencintai keluarga Leslar Berikutnya, persahabat disimak juga. Kita mendapatkan info dari Abang underscore L ya mengenai Caval Media of the Years 2022 perolehan sementara Lesti dan Rizky Bilar berada di puncak untuk voting ya 23.788 votes. Ini setara dengan 40 persen, persahabat ya. Masya Allah, Alhamdulillah semangat terus untuk warga Konoha mendukung karya-karya idola kesenangan kita terutama di Kaval media of the years 2022 mudah-mudahan Lesti dan Rizky Bilar ini mendapatkan predikatnya sebagai Kaval media of the years 2022 selanjutnya disimak juga bersahabat ya keunggahan Tengku Savik Tengku Savik sebelumnya mengunggah video lagi main piano sambil tentunya kita lihat mengiringi Papa Bilar bernyanyi makin gak sabar banget ya melihat full saat Papa Bilar nyanyi, ternyata warga Konoha, persahabat, kangen banget dengan ekspresi Papa Binyanyi. Wow, kita lihat persahabat di kalimat caption yang dituliskan oleh akun Sabadating underscore Leslar. Kangen juga ya lihat ekspresi Papa Binyanyi soalnya kalau dia nyanyi tuh yang terngiang yang justru ekspresinya. Wow! Warga Konoha kangen banget nih melihat ekspresi dari Papa Bilar saat bernyanyi. Komentar pun banyak sekali diberikan. Salah satunya dari Mom Ziva mengatakan, Ciri khas banget papanya Al-Fatih sebelum nyanyi naikin pundaknya. Dalam hati papanya Al-Fatih bebani deg-degan bagus gak ya, bagus gak ya, aman gak ya. Fals nggak? Ya aduh Alhamdulillah aman lega deh papanya Al-Fatih Kalau aman, kalau Fas gitu deh papanya Al-Fatih Sasarannya salahin tenggorokan mulu katanya tuh Aduh Masya Allah banget ya Semoga ada fullnya yang diunggah oleh tengku Safi Kita kangen banget melihat Papa Billar ini bernyanyi bersahabat Kita lihat juga ke kabar selanjutnya ada sebuah postingan yang bikin gemes banget ya tanti-hentinya gak bisa mohon dengan postingan yang Papa Bilar dalam akun Instagram pribadinya semalam mengunggah video lagi Jailin Abang L dan mendapatkan komentar dari Tio Wisnu nih persahabat Teoku Wisnu mengatakan BBL udah bisa googling buat cari kos belum katanya tuh aduh ini bikin ngakak banget ya Teoku Wisnu Masya Allah mudah-mudahan bisa bertemu kembali dan selalu membuat kita tentunya bahagia Selanjutnya kita lihat di akun TikToknya Papa Bilar, persahabat ya. Di akun TikToknya Papa Bilar, kita lihat video TikTok bersama Abang El, serta tim, ternyata viewersnya sudah 98 juta kali ditonton. Wow, hampir 100 juta kali ditonton, persahabat ya. Yuk, kita gaskin terus nih, mudah-mudahan tembus di angka 100 juta ya. Ini sih, persahabat, ya akan tentunya menjadi pecah rekor banget nih di tiktoknya Papa Bilar, mudah-mudahan semakin banyak dukungan semakin banyak doa yang diberikan kepada Lesti dan Rizky Bilar dan kita masih menunggu cirukan terbaru hingga kabar baik selanjutnya di hari ini jangan kemana-mana total stay tune di channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru kabar baik dan kabar bahagia dari Leslar tentunya Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Ben ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.